Ini lighting samples lagi. Nah, kalau ini dari sebelah kanan, coba terlihat detailnya sangat jelas banget. Makanya, saya senang banget ngontrak dari samping tuh, karena memang detail makanan itu ter selalu terlihat detail gitu. gitu ya. Baik itu menggunakan cahaya matahari ataupun menggunakan artificial lights. Nah, yang tengah itu backlighting dari belakang. Backlighting itu selalu menghasilkan foto gelap atau siluet seperti foto-foto kita di pantai ya kan kalau di pantai itu kita selalu pengen foto siluet-siluet karena memang di belakang kita adalah matahari yang sedang terbenam kemudian kita motret di belakang uh, di depan si matahari tersebut dan terlihat di kamera pasti hanya gambar siluetnya saja tapi nah dulu beberapa orang menghindari foto makanan dengan menggunakan backlighting hampir semua teman-teman fotografer saya menghindari hal tersebut. tapi dua tahun terakhir ini banyak juga yang sudah mencoba backlighting dan hasilnya bagus banget gitu. besok kita coba ya pas praktek ya backlighting itu sebenarnya juga bagus.